Halo, selamat berjumpa kembali dan selamat datang uh, kembali uh, bersama kami, tentunya masih di JP Channel dan senang rasanya ya bisa kembali memberikan uh, tutorial uh, di mana yang akan kami bahas di sini adalah uh, cara bypass atau disable micloud Redmi Note 3 Pro Genzo yang super bandel. Jadi eh, sudah kami coba beberapa kali kami coba beberapa file dan ternyata hasilnya nihil masih terkunci akun Mi kembali untuk versi Mi9 dan versi Mi10 apalagi ya namun ada satu file yang kami uh, punya yaitu uh, MiCloud full firmware tapi Miui 8 disitu sudah uh, clean jadi bisa login akun Mi dan uh, bisa apa namanya bisa bisa clean ya bisa clean cuman uh, hanya sebatas uh, MIUI 8 jadi apabila Anda menginginkan uh, hanya sekedar untuk login akun nih silahkan uh, Anda gunakan file full firmware plus speed 4g juga uh, namun versinya versi MIUI uh, 8 dan tidak bisa di update melalui ota ataupun update melalui flashing ya menggunakan versi MIUI terbaru jadi hanya-hanya sebatas MIUI 8 saja namun hasilnya clean bisa-bisa login akun Mi dan untuk uh, yang akan kami bahas adalah tutorialnya uh, Disable jadi kami gunakan versi MIUI 10 ya sengaja agar nanti setelah Disable tidak akan meminta update versi MIUI kembali dan memang ini adalah permintaan dari user uh, usernya dari usernya langsung ya agar biar biarkan uh, uh, tidak bisa login akun Mi yang penting uh, versi miwi nya sudah versi miwi 10 jadi kami coba kerjakan saja baik uh, sebelumnya silakan yang belum subscribe subscribe lebih dulu dan jangan lupa untuk uh, tekan gambar loncengnya agar Anda bisa menempatkan update terbaru dari kami JP channel dan jangan lupa untuk untuk uh, klik tombol like nya ya baik E, kita coba lihat ya di nya Nah sengaja kami bongkar sudah casing belakangnya karena e, setiap jenis device Qualcomm ini setelah model 9008 memang agak susah untuk e, menyalakan atau e, booting ya. Jadi nanti kami gunakan metodenya yaitu lepas pasang baterai agar cepat prosesnya. Baik kita coba lihat. Nah seperti ini ya. Redmi Note 3 Pro Genjo terkunci akun Micloud seperti ini dan di sini kami akan gunakan metodenya yaitu disable karena device ini super bandel jadi kita hanya disable saja. Baik untuk langkah awal eh, ingat langkah awal yang harus anda kerjakan sebelum eh, bypass Micloud adalah mematikan semua koneksi ya entah itu dari SIM card anda lepas dulu SIM cardnya dan juga entah itu dari Uh, setelan Wifi jadi silahkan uh, non-aktifkan dulu uh, Wifi nya kita matikan dulu ya Wifi nya nah di sini Wifi nya masih aktif kita matikan dulu nah setelah itu uh, uh, apabila ada SIM card di dalamnya kita lepaskan dulu baik setelah itu kita coba uh, uh, matikan device nya dan kita coba bypass yang upload nya kita pasang lagi dan langsung kita masuk ke mode password saja untuk uh, bisa masuk ke mode EDL-nya karena uh, test point dari Redmi Note 3 Kenju ini ada berada pada dalam ya di dalam uh, mesin ini. Jadi memang agak riskan dan uh, resiko juga untuk membongkar hanya melakukan test point. Jadi Anda bisa gunakan file fastboot EDL yang sudah kami sediakan di link deskripsi. Baik kita coba tekan dulu uh, volume A bawah dan kita sambungkan device-nya ya ke PC sampai ada gambar fastboot, nah seperti ini fastboot seperti ini, baik kita coba lihat ya file nya ini file pertama adalah file micro dan ini file fastboot edl ini file pick find device dan ini adalah file disable baik, kita coba buka file fastboot to.edl klik dua kali pada file reboot dan kita tekan saja ya uh, spasi di keyboard PC kita device akan bisa langsung ke mode EDL dan kita buka file mikludnya seperti ini kita klik pada area kosong ini lalu untuk blok biru ini kita kopikan copy dan kita buka mi flashnya untuk Mi Flash kita gunakan uh, versi Mi Flash 2017 425 seperti ini dan untuk blok biru tadi kita pastikan di sini ya Nah di sini hasilnya seperti ini nanti Nah untuk opsi ketiga ini kita pilih clean all dan kita coba klik refresh ya agar device bisa terbaca Mi Flash nah seperti ini setelah itu kita klik Flash nah statusnya sudah flash flashdown dan result sudah sukses ya seperti ini kita close dulu Xiaomi v-flashnya lalu kita coba lihat uh, device-nya ya kita lepaskan dulu dan seperti biasa kita lepas pasang saja baterainya soket baterainya ya lalu kita Nyalakan dan mudah-mudahan memang uh, mikrofonnya akan hilang ya setelah kami coba uh, bypass mikrofon tadi Seperti ini ya, seperti yang anda lihat device ini sudah booting awal ya. Seperti ini sudah bisa masuk ke menu home screen dan uh, seperti yang anda lihat juga di sini koneksi uh, wifi tidak aktif ya. Dan sengaja kami uh, non, non aktifkan, uh, koneksi wifi nya agar device ini tidak terkunci akun miklud kembali setelah bypass uh, tadi. Namun jika anda penasaran, silahkan anda coba aktifkan Wi-Fi-nya dan saya yakin 100% jaminan uh, terkunci akun, uh, akun miklud kembali dan uh, bagaimana cara disable-nya mudah. Baik, kita coba disable saja ya. Uh, dalam posisi Wi-Fi mati dan sibuk tidak ada, kita masuk ke menu settingan, kita klik pada tentang ponsel dan tap tiga kali pada versi MIUI akan menjadi pengembang ya seperti ini nah setelah itu kembali dan pilih menu setelan tambahan pilih menu opsi pengembang buka kunci OM kita aktifkan dan juga debugging USB kita aktifkan nah setelah fitur kedua ini sudah aktif kita kembali ke menu home screen setelah itu kita uh, sambungkan device nya ke PC nah seperti ini ya, ah seperti ini Lalu kita lihat lagi file eh, disablenya. Nah, ini adalah file diva, disablenya ya. Kita coba ekstrak dulu. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Lalu kita klik pada MiADB bypass tool seperti ini dan tampilannya akan seperti ini ya. Untuk langkah pertama kita berikan checklist pada menu check device. <tuh> Lalu klik do job. Nah setelah itu cepat-cepat lihat Anda ya Di, di layar HP ada uh, notifikasi izinkan debugging USB seperti ini Kita klik saja Oke. OK. Nah seperti ini kita lanjutkan ke uh, ADB Bypass Tool ya Seperti kita klik saja continue Sekali lagi kita klik do job Nah klik Oke OK. Dan kita berikan checklist pada menu mi account bypass ADB seperti ini Lalu klik do job lagi Nah, device akan reboot, dan di sini sudah ada keterangan "Bypass successfully" seperti ini. Baik, kita coba close dulu, dan kita lihat ya, device-nya ya. baik kita coba lihat lagi ya device ini sudah bisa masuk ke menu homescreen seperti ini dan apabila anda melihat ada waiting for the debugger seperti ini atau force close uh, wajar karena di sini kita gunakan metodenya yaitu metode disable jadi pasti ada keluar waiting for the debugger atau uh, force-close seperti ini namun uh, force-close ini akan muncul ketika device ribut saja ya untuk dipakai lama tidak akan keluar ya force-close nya kita klik saja nah seperti ini namun wifi belum aktif dan kita coba uh, aktifkan wifi nya setelah setelah uh, kita lakukan disable tadi ya dan uh, coba kita aktifkan wifi nya nah wifi sudah aktif dan device tidak terkunci kembali ya sepertinya baik kita nah seperti ini nanti nah, apabila anda penasaran silahkan anda buka YouTube saja kalau misalkan YouTube ini jalan dan ini YouTube jalan device tidak terkunci kembali berarti proses disable uh, mikro tadi berhasil uh, otomatis ketika anda pasang SIM card juga tidak akan terkunci akun mikrood karena Wifi sudah mewakilinya ya mewakili uh, koneksi internet nah seperti ini baik nah aman versi MIUI 10 ya cuman hasilnya disable karena device-nya Super Bundle Redmi Note 3 Pro Kenzo uh, Mi Club Super Bundle versi MIUI 10 by JP Channel baik hanya uh, itu saja ya yang kami sampaikan pada uh, kesempatan hari ini untuk file dan uh, tool toolnya sudah kami uh, sertakan juga pada link deskripsi video Jangan lupa untuk subscribe channel kami, dan jangan lupa juga untuk bunyikan gambar loncengnya agar Anda bisa mendapatkan update terbaru dari kami. JP Channel, hmm, baiklah, terima kasih dan salam.